Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan saya Delianda hari ini kita ada latihan gabungan yaitu kegiatannya yang namanya suku, yang dihadiri oleh dojang-dojang yang ada di Biret Lutsmawe dan Ajotara tempatnya di lapangan Irak Kota Laksumawe Halo Ini Aku Oh, <discussion> Ah! Ah! Oh! Tunggu <laughs> <laughs> oh, no.